Saat ini kita telah tiba di Air Terjun Lawean, Keremintil Blitar. Air Terjun Lawean terletak di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Blitar. Curug yang berada di tengah hutan lereng Gunung Kawi berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang air terjun ini memiliki tiga titik sumber air yang alami konon kata lawean dahulu karena jumlah sumber air ada 25 25 dalam bahasa Jawa Adalah selawi Dari kata selawi Menjadi lawean ketinggian air terjun diperkirakan 30 sampai 50 meter di sekeliling air terjun lawean dipenuhi pohon dan tanaman liar yang hijau segar di lokasi air terjun ini juga sering muncul pelangi Kemunculan pelangi di air terjun lawean Akibat pembiasan cahaya Terhadap air yang jatuh setinggi 30 meter dari tebing meski ukuran pelangi tidak cukup besar namun kemunculannya semakin memperindah pesona air terjun yang berada di tengah hutan ini saya betah sekali menikmati suasana sejuk pegunungan ditambah gemericik air terjun ini bagi masyarakat sekitar air terjun lawean kawisari ini dikaitkan dengan si tus i ageng sampar angin Biasanya masyarakat sekitar